terkait masalah pertanggungjawaban, jawaban tadi dari A sampai Z sudah diterangkan oleh ahli terkait masalah itu ini tidak terlepas dari adanya suatu doktrin tentang konsep kemampuan bertanggung jawab yang dapat dimintakan bertanggung jawaban menurut hukum pidana nah, menurut Van Handel, kemampuan untuk bertanggung jawab adalah suatu kondisi Kemampuan dan kenormalan fiskis, ya, menurut Vanhammon, menurut ahli bagaimana? Ya. izin menjawab, umum uh, Jadi memang ini adalah konsekuensi dari uh, perdebatan di antara kalangan ahli hukum pidana di masa lalu ketika ajaran kesalahan psikologis dan ajaran kesalahan normatif deskriptif ini saling... Uh, bertentang satu sama lain bukan bertentang maksudnya saling memiliki pendirian atau standing masing-masing dan kalau saya ingat petua guru-guru saya karena saya juga termasuk junior di bidang hukum pidana ini sebenarnya bicara tentang hukum pidana itu bicara tentang sikis makanya tidak bisa dikaitkan dengan ukuran-ukuran bersifat normatif mohon maaf penutup kalau hanya dilihat dari kesalahan normal for trading, kesalahan yuridis sudah barang tentu, lembaga pemasyarakatan akan penuh penuh tetumun oleh karena itu, ketika tadi Van Hamel mengatakan bahwa itu merupakan keadaan normal psikis maka mungkin, sudah waktunya hukum bidana Indonesia mengembalikan keseimbangan antara perbuatan dan pelaku tindak pidana, keseimbangan antara perbuatan dengan sikap batinnya tersebut demikian Baik. Right. Ini tidak terlepas dari ada tiga permasalahan yang menurut Van Hamel tadi, itu satu memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri. Nah, menurut ahli bagaimana? Menurut ahli, ini ini apa yang disampaikan tadi? Ini tidak terlepas dari adanya bisnis Dal dalam dalam hal pertanggungjawaban pidana itu. Satu, ada tiga hal yang perlu uh, ahli uh, ketahui uh, menurut Man Itu adalah memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri Yang nomor dua adalah kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang Tadi ahli sudah berkali-kali menyampaikan bahwa secara sosial dilarang Nah, dikaitan dengan doktrin-doktrin tersebut Itu bagaimana menurut ahli? Ya, jadi tadi yang seperti saya sampaikan uh, saya di awal juga tadi menjelaskan tentang pertanggungjawaban ya pertanggung jawabannya ya tadi. itu memang keadaan tiga tadi untuk dia mengerti makna dan akibat dari perbuatan mampu mengisafi perbuatannya itu pertentangan ketetipan masyarakat dan mampu menentukan kehendak berbuat ini harus bersifat kumulatif dan tidak alternatif oh, jadi itu sifat yang ya, terjadi menjadi kumulatif, kumulatif. apakah sifat-sifat tersebut diijawantahkan menjadi misalnya berdoa dulu habis itu dia melakukan perbuatan yang di, secara sosial dilarang oleh masyarakat ya. apakah itu termasuk suatu perbuatan yang Pak, dapat dipertanggungjawabkan? Iya, Tentu saya tidak mengetahui secara persis fakta yang mungkin ditanyakan dalam pertanyaan penduduk tapi ketika seorang berdoa mungkin saja dia sedang menimbang-nimbang dalam hatinya Apakah dia mau melakukan Betul. itu atau tidak? Betul. Apakah dia bisa dipidana kalau dilakukan itu? Dan Betul. kalau dikaitkan tadi dengan penjelasan saya sebelumnya, ketika dia menerima perintah, sesungguhnya dia berada dalam keadaan konflik penentuan. Berarti secara faktual dia sadari. Iya. Nah. Tapi belum tentu dia memiliki kehendak untuk menentu. Betul. Itu. Itu, itu itu, saya saya akan mengatakan. Yang kemungkinan tidak adalah adanya kehendak bebas. Berkenaan dengan tindakan tersebut dia bebas dia tidak dalam keadaan tekanan dia dan tidak dalam keadaan yang merasa bahwa itu adalah suatu hal yang suatu keharusan harusnya seperti itu menurut ahli bagaimana ya jadi yang ditanyakan menurut ini adalah paham indeterminism betul ya betul. yang dianut dalam aliran klasik di mana ya istilahnya kalau orang itu dia bisa apa namanya menentukan kehendak bebas gitu ya, Betul. berbuat atau berbuat sesuatu Betul. tapi dalam perkembangannya menurut umum kita juga berangkat ke dalam aliran kubidana modern ya. yang menganut paham determinism ya. determinism ini berarti tingkah laku individu adalah interaksi dengan lingkungan sekitarnya yang menimbulkan hubungan sebab akibat dari apa yang dia putuskan tadi jadi kehendak bebas ini tidak lagi uh, menjadi suatu hal yang absolut dalam hukum pidana modern dan yang tadi uh, penutup kan itu berada dalam aliran klasik dan kalau kita nanti akan masuk ke dalam KUHP ya meskipun itu nanti ya. constitutum tapi nilai-nilai hukumnya boleh digali okay. karena ada pas izin penutup umum ada pasal 5 dari undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatakan isu, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat terima kasih Pak. ini satu Uh, bicara masalah perintah jabatan, ini hal tersebut tidak lepas dari adanya doktrin militer. Melihat perintah jabatan tidak lepas dari doktrin militer. Nah, menurut ahli bagaimana? Iya, uh, jadi tadi kan saya di pada saat menjelaskan beberapa tafsir putusan uh, Mahkamah Agung terkait itu memang uh, menjelaskan. Ada hubungan secara de facto dan de jure dan pengendalian efektif seperti yang terjadi di kepilitaran. Tapi uniknya, penutumum, saya nggak bawa putusannya. Uh, Mungkin saya sempat tulis di Kompas uh, mengenai hal ini. Tapi begini, penutumum, dalam salah satu bab, uh, dalam salah satu bagian pertimbangan dari putusan. Erikogutera, salah saya salah nanti saya dicek. Betul. Meskipun ini nggak ada kaitan langsung dengan pasal 51, tapi Mahkamah Agung mencoba menafsirkan siapa yang dimaksud dengan uh, pejabat atau penguasa yang berwenang. Itu Mahkamah Agung mengatakan seperti halnya juga dalam kepolisian. Nanti bisa saya fotokopikan untuk penutup. Seperti Terus, halnya dalam hal kepolisian. kepolisian karena... satu. Dari awal secara historis tadi disebutkan ya, bahwa kepolisian uh, ya. itu adalah mengarah militer ya, nah, seperti itu. Jadi betul. maka ini tidak terlepas dari adanya perintah jabatan itu, ya. tidak lepas dari adanya doktrin militer. betul nah, Tadi kalau uh, ahli mengatakan bahwa hal tersebut coba di dalam uh, kita undang-undang pidana militer pasal ya. 103 kalau nggak salah ya. Itu. ya. Kalau saya salah mohon ditegur majelis. Jadi pasal 103 KUHP itu ada beberapa yang tentang kewajiban prajurit akan melaksanakan perintah atasan nah ini di, diatur di dalam kitab undang-undang pindahan -Undang satu bahwa prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas perintah dinas ini jelas termasuk di dalam pasal 103 ayat 1 KUAPF pindahan militer. nah oleh karena itu kenapa saya kaitan dengan tadi bahwa selama ini di Indonesia adalah bahwa perintah jabatan itu adalah doktrinnya doktrin militer ya. ini ini ini ini kalau ini pendapat pendapat saya ini kalau ya. tadi mengatakan saya rasa ya. ahli pasti akan ya. sependapat. Ya. Nah, namun ada ketentuan-ketentuan di dalam pasal ini, ya. Ada ketentuan-ketentuan terkait masalah itu yaitu uh, satu disampaikan oleh atasan yang berwenang tadi. Uh, ahli sudah menyebutkan ketua dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas, perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas. Ini ada tiga, ya. Tidak bertentangan dengan hukum. Ini yang paling pokok. Tidak bertentangan dengan hukum. Perintah jabatan itu tidak bertentangan dengan hukum. Nah, ada lagi ayat b-nya prajurit bawahan yang me lakukan atau tidak mentaati walaupun itu perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak diterapkan pasal 03 ada lagi peraturannya begitu juga di dalam huruf C majelis hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan harus memperhatikan tersebut makanya kami kaitkan dengan doktrin tadi supaya nanti kita memahami bahwa perintah dinas itu apa Nah itu ada tiga juga situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah tersebut tadi sudah disebutkan oleh ahli kedua uh, intelektualitas dari prajurit bawahan pada saat menerima perintah tersebut ketiga perbedaan jenjang kepangkatan tersebut maka menurut ahli tadi bahwa perintah jenjang itu bisa masuk apakah ini masih dilakukan di dalam salah satu tadi menyangkut masalah e, perintah jabatan itu salah satuan berarti kepolisian nah, mohon, mohon, mohon bisa mendapatkan pencerahan ya terima kasih terima kasih menurut umum luar biasa sekali pertanyaan anda <tuh begini, <tuh> yang disampaikan oleh penutup tadi adalah dalam lingkup militer yang bersifat tentu bersifat like spesialis ya, dari Kuhp dan pasal 51 Kuhp sebagai ketentuan umum ini sebenarnya untuk sipil ini. nah makanya kalau kita uh, kaitkan juga ada juga ketentuan di pasal 413 kan tentang kejahatan jabatan manakala seorang komandan angkatan bersenjata menolak atau mengabaikan menggunakan kekuatan di bawah perintahnya yang diminta penguasa sipil ada ancaman pidana untuk itu nah jadi memang ini konteksnya adalah kalau ada keraguan-raguan kan hapusnya elemen melawan hukum tadi yang seperti saya sampaikan dalam konteks berita jabatan atau antelopevel maka kita harus melihat dari sisi kesalahan psikologisnya apakah dia memiliki guilty mind untuk melakukan tersebut sekalipun memang dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah yang dilarang, yang melawan hukum bahkan menghilangkannya orang lain nah, tapi ketika dia berada dalam konflik seperti itu maka ukuran-ukuran um, kesalahan normatif sangat sulit itu dipakai tadi ya, pendudukmu juga menyampaikan bagaimana keadaan psikologisnya kan, saya ikut izinku saya ikut yeah. kembali, jadi itu sangat matters untuk menentukan uh, bagaimana apakah seseorang itu bisa dimintakan petanggung jawab pidana atau tidak, demikian betul -betul. Ayo, terima kasih Mas, uh, uh, oleh karena itu saya masih uh, harus mendapatkan pencerahan lagi menyangkut hal tersebut maka berkaitan dengan hal tersebut melihat adanya oke okay, kita kalau saya melihatnya dari perintah jabatan itu adalah menyangkut masalah doktrin militer, walaupun pasal 51 KUHP jelas itu untuk sipil. Namun ini ini ini yang nggak bisa kita lepaskan karena apapun yang ada ini adalah untuk mengkrit seolah-olah bahwa suatu perintah jabatan itu menjadi suatu perintah kedinasan, walaupun tadi saya sampaikan kepada ahli bahwa itu secara tiga tadi, ada yang dilarang oleh uh, secara uh, sosial masyarakat dilarang untuk dilakukan, hal-hal seperti, seperti itu nah ini ini menjadi suatu hal yang harus kita jelaskan pada masyarakat bahwa ini apakah hal-hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak nah, menurut ahli bagaimana ini? ya, mungkin tadi saya, uh, terima kasih menurut Umum uh, makanya tadi saya sudah jelaskan, memang pembentuk undang-undang tidak menentukan perbuatan apa yang tadi item-item yang perlu Umum sampaikan tadi tidak membatasi tersebut maka dari itu untuk membereskan segala perdebatan yang ada dalam rumusan Kuhp baru ini memang dijelaskan perbuatan itu dilarang yang dilakukan dalam perintah jabatan itu memang sesungguhnya dilarang dan yang hapus itu adalah malam hukum kalau ada keraguan-raguan, maka perlu dilihat dari sisi subjektif on right elemennya. Nah tapi memang saya bisa memahami bahwa ketika membaca apakah ada hubungan secara faktor dan jurul, efektif, kadang-kadang, uh, perut umum, dari literatur yang saya miliki, seorang bawahan itu berada dalam situasi yang sulit untuk mengabaikan atau menolak atau menghindari adanya perintah tadi. Karena uh, apa namanya, jaroga jarogar seperti siap laksanakan, siap laksanakan itu sangat mungkin e, menjadi suatu hal yang menentukan tadi faktor lingkungan dia sehingga membawa pad dia pada sikap determinisme tadi bahwa karena dia nggak ditentukan sendiri tapi di, bergantung pada faktor lingkungan yang merupakan satu mata mata-rata ak akibat e, dari apa yang dia putuskan demikian selanjutnya selanjutnya Amir Mendengar seperti kita mendengar di masa-masa kuliah. Saya tertarik tadi saudara mengatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan di kalau tidak melakukan perbuatan pidana ke kesimpulan saya. Tetapi ada juga meskipun ia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Nah, jadi saya kita hubungkan dengan teori daripada Panhamil tadi yang disebutkan saudara JPU yang mengatakan di mana bertanggung jawab pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk satu menentukan arti dan akibat perbuatan itu sendiri dua menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat dan ketiga menentukan kemampuan terhadap perbuatan Tanya saya ahli jika dihubungkan pertanggungjawaban pidana dengan orang yang diperintah. Jadi di sini saya minta ahli coba memberikan ilustrasi kasus atau ilustrasi bukan enggak kasus. Seseorang orang yang harus dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena melaksanakan perintah. Jadi kalau yang tadi yang ahli sebutkan itu sebaliknya saya meminta kepada ahli, coba buat dulu ilustrasi supaya kita agak terang-benderang ini, ilustrasi kasus seseorang yang diminta pertanggung jawab pidana karena melaksanakan perintah ya. tadi saya sudah sampaikan menurut doktrin dari Haza Suringga Suringa ya, tidak semua perintah jabatan itu memang membenarkan uh, perbuatan yang dilakukan semua tergantung cara keadaan sarana prasarana lain digunakan untuk memberikan perintah dan juga melaksanakan perintah tersebut. Mungkin contoh klasik karena tadi saya bilang tidak banyak referensi buku yang mengulas tuntas tentang Abdullah Bello ini. Contoh perintahnya adalah klasik ini. Ya, supaya saya tidak salah saya langsung ambil aja dari, buku, dari bukunya langsung itu Hazelen Kesulinga mengatakan dan beberapa contoh lainnya itu mengatakan waktu itu ada keadaan darurat jam malam diberlakukan seorang wali kota karena tadi sudah saya mengatakan bahwa perintah jabatan ini yang perkembangannya adalah public rattling for holding <tuh> ya, tidak harus hubungan militer juga dalam perkembangannya ada terjadi seperti itu dia memerintahkan setiap orang yang tua jam malam lewat dari jam 8 malam tembak semuanya, ini pernah ada kejadian seperti itu nah perintah seperti ini secara asas proporsionalitas diukur secara normatif pun itu nggak bisa diperbaiki mungkin biasa saja mau beli susu untuk anaknya atau beli makanan nggak ada alasan pokoknya keluar tembak langsung gitu nah seperti ini diuji secara proporsionalitas dan subsidiaritas dan apakah dalam kondisi tersebut ada keadaan tertekan terpaksa dari sebenarnya si pemerintah sehingga dia tidak punya pilihan lain selain selama itu Harusnya ketika dia menerima perintah dari wali kota, setiap orang yang keluar lebih dari jam 8 malam, tembak di tempat dia harus berpikir juga apa betulnya saya harus lakukan ini. Makanya dalam konteks amjur devil itu berbeda dengan pasal 50 meskipun sama tapi ada sedikit berbeda daya kritisnya. Ketika seorang melaksanakan ketentuan undang-undang menurut pasal 50 puluh wetlock orang itu nggak boleh bertanya lagi meskipun undang-undangnya dia rasa tidak adil, dia harus lakukan gitu, nggak boleh bertanya. Tapi memang dalam Amrtov Devil seseorang itu harus berpikir kritis. Dia mestinya bertanya dalam hati, kalau saya lakukan ini gimana ya? Kalau saya lakukan ini resikonya apa ya? Kalau saya kalau saya abaikan ini apa yang akan terjadi pada hidup saya? Dia berada dalam situasi terpaksa untuk merasakan kepentingan tersebut. Makanya saya bilang tidak cukup untuk menilai hal-hal tadi yang oleh yang mulia penutur, yang terhormat penutur, maksud saya dari sisi ukuran normatif deskriptif saya tidak cukup. Oke. Okay eh saya lanjutkan sambungan daripada ilustrasi tadi, Martin tolong dulu eh, saudara ahli menjelaskan kepada kita-kita ini dimana sih perbedaan perintah positif perintah yang benar dengan perintah yang tidak benar negatif itu mungkin uh, izin penutupu apakah boleh ditampilkan tadi, hmm. jadi hmm. yang slide tadi jadi kalau kita lihat uh, di ayat 1 boleh, eh 1 uh, atasnya jadi bicara tentang ini istilah sah dan nggak sah ini bahkan di Kuhp BPHN nggak ada ya yang uh, pada ini salah satu uh, monumen yang melihat konsekuensi dari tidak ada terjemah resmi dari Kuhp yang beredar saat ini ada Kuhp Susilo Mulyanto, Andi Hamsa Laminta, BPHN dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang orang melihat ini perintah jabatan sah atau nggak sah ya. tapi konteksnya adalah perintah jabatan ini sebenarnya. Dari orang yang punya wewenang dan orang yang nggak punya wewenang. Jadi perbedaan di ayat 1 dan ayat 2 ini adalah yang pertama ini memang dia punya otoritas itu. Yang kedua dia nggak punya otoritas, tetapi ketika si penerima perintah ini menerima perintah dia dengan itikat baik, dengan the way the throw, menganggap ya udah ini masih dalam lingkup pekerjaannya deh misalkan eh, menangkap orang, menahan orang itu masih dalam lingkup pekerjaan dari seorang researcher misalnya dia tetap lakukan, itu ayat 2 penduduk Oke. demikian ini langsung aja ke contoh kasus ya aku kasih ah, okay. ilustrasi kasus terkait eh, perintah kedinasan apa ini perintah kedinasan atau perintah bukan kedinasan contohnya, saya kasih contoh nggak masuk ke kasus ini ya contohnya kita bikin ilustrasi si A melaksanakan pekerjaan di luar kedinasan tapi si A ini adalah contohnya orang, mungkin polisi ada perintah kepada si A ini untuk memukul orang untuk membunuh seperti katakan kasus ini patut diketahui si A perintah itu tidak benar artinya negatif pertanyaan saya apakah ini masuk dalam perintah jabatan yang memerintahkan tadi pasti atasannya perintah jabatan saya yang menjalankan perintah tersebut melakukan karena dalam diri si tersebut memikirkan memikirkan bahwa bosnya ini adalah pejabat sedangkan perintah itu negatif begitu tolong terangkan. baik seperti yang saya sampaikan tadi penutubu uh, yang terhormat memang pembentuk undang-undang tidak menentukan perbuatan yang dilarang apa yang masuk dalam konteks pelaksanaan perintah jabatan tadi, itu pertama poinnya yang kedua eh, saya pikir penjelasan mengenai eh, tafsiran mahkamah eh, bukan tafsiran, kaidah hukum tepatnya kaidah hukum dari mahkamah agung mengenai ada hubungan secara de facto dan de jure dalam pengendalian efektif baik dia itu sedang berdinas atau tidak berdinas itu dalam hal-hal yang bersifat dunia kemiliter atau kepolisian itu biasanya akan selalu attach akan selalu melekat misalnya, uh, camp ya, ADC ya, ajudan dan sebagainya atau apapun juga, saya gak ngerti dia ajudan atau, atau profesi yang lain ngerti, tapi kurang lebih itu menunjukkan adanya suatu hubungan baik secara de facto atau de jure, de jure itu pada saat kedinasan, de facto itu dalam keadaan sehari-hari kurang lebih demikian penontonmu, ini kasih satu lagi ya Oke, okay. silakan satu lagi. Terima kasih yang mulia, Saudara ahli eh, sedikit terkait pencerahan, bagaimana pandangan, pendapat ahli, ketika seseorang tersebut sudah melanggar ketentuan internal perkap dalam konteks ini, kemudian juga melanggar ketentuan undang-undang apakah orang tersebut seharusnya mendapatkan sanksi pidana yang jauh lebih berat dibandingkan orang yang sebenarnya hanya melanggar satu ketentuan saja bagaimana pandangan ahli tolong pencerahan yang terima kasih Arif. baik izin uh, jadi begini memang harus dibedakan antara forum yang mengadili permasalahan etik dan forum yang mengadili masalah petang jawaban pidana itu adalah dua forum yang saling berbeda satu sama lain namun memang sangat disayangkan unfortunately eh, kuhp yang kita gunakan saat ini belum memiliki tujuan dan pedoman pembidanan atau objective and guidelines sentencing orang sering kalian menyebutnya dengan standard of sentencing yang ditanyakan oleh penutur umum yang terhormat tadi hal-hal yang mendasari itu bisa saja itu masuk dalam item-item e, hakim ketika memeriksa dan mengadili dan memutus suatu perkara makanya saya sudah sering menyampaikan ketika hakim e, menganalisa suatu perkara, memeriksa melihat unsur-unsur bestandrun atau elementen yang terkandung dalam suatu pasal itu dia hanya terpaku secara normatif tetapi ketika diberikan tujuan dan pedoman pemidanan maka ketika orang ketika hakim mengadili dia nggak hanya berpaku pada asas legalitas ya ada yang tindak pidana, dia nggak hanya terpaku pada asas kesalahan atau asas kulpabilitas, tapi dia juga terikat pada tujuan dan pedoman pemidanan tujuan dan pedoman pemidanan ini selain bisa memberatkan juga bisa meringankan tentunya gitu ya demikian oke okay, cukup ya uh, sebentar yang mulai ada lagi uh. Saya pernah baca yang ahli ya. Ahli. Saya pernah baca dalam bukunya Lamintang. ada pendapat Pompey Arman 16-17 jika perintah itu yang jika bersifat publik rhetoric tapi oh. jangan bersifat burger rhetoric. Ini yang membedakan antara perintah bersifat publik dan perintah bersifat burger rhetoric. Oke. Okay. Bisa ahli terangkan itu? Ya. Jadi gini, yang dimaksud dengan public right for holding itu adalah hubungan hukum publik. Meskipun dalam perkembangannya dulu kan itu kan tadi awalnya kan literan ya dalam peradaban kerajaan Romawi, itu berkembang. Jadi memang bukan hanya atasan bawahan yang bersifat kedinasan, tapi juga bisa jadi uh, perintah dari sipil yang tadi seperti contoh dalam pasal 413. Jadi konteks hubungan publik itu adalah memang uh, di luar hubungan privat ya artinya tidak seperti saya dengan warga negara lain tapi memang harus ada otoritas makanya disebut uh, dengan tadi berwenang atau tidak berwenang itu ada berbicara mengenai otoritas gitu. jadi yang dimaksud ahli dengan perintah publik itu apa? ini ya. kan tidak ada surat perintah ini tidak ya. ada uh, surat kedinasan untuk ya. itu yang dimaksud ya. perintah itu apa? jadi itu bukan bicara tentang uh, tertulis atau tidak tertulis karena perintah itu memang lahir dari hubungan bukan soal bagaimana saya perintahkan kamu dengan tertulis untuk melakukan sesuatu, enggak dengan lisan pun itu bisa menjadi suatu uh, perintah atau instruksi untuk melaksanakan sesuatu dan dalam secara de facto tadi, gak usah secara dari ya, misalkan ada bentuk surat atau nota dinas dan sebagainya secara de facto, nggak mungkin bawahan itu sulit atau sulit mempertanyakan untuk apa ini? nggak siap laksanakan nah hal, -hal seperti itu yang sering kali ditemukan dalam keadaan nyata yang mungkin uh, bisa terlihat di kemiliter atau di kepolisian jadi hubungannya, bukan soal bagaimana caranya memberikan itu nah silakan saudara penuntut umum tangti tanggapi di surat tuntutan maupun Sudah, terima sedikit lagi yang mulia ini pak yang mulia uh, ahli yang uh, uh, ahli menerangkan menulis teori ya yang ahli terangkan menulis teori ya kehendak ya. bagaimana dengan post teori banyakkan Iya. Ya. jadi kan ya. memang ini kan ada ada perbedaan pandangan terkait hal uh, tersebut tapi memang e, karena ini juga dilihat oleh publik ya, kita mungkin hindari penggunaan bahasa-bahasa yang membuat publik tidak mengerti. Tetapi gini, kalau berbicara tentang membayangkan dan tadi bisa dia mempunyai kehendak atau tidak, itu sekali lagi perlu diuji dengan alat bantu ahli yang lain. Tentu saya tidak bisa menerangkan dari sisi psikologis, teman Terima kasih. Oke, okay, cukup ya. Cukup, cukup, ya.